Baik, teman-teman semua, ini rangka kita sudah jadi. Untuk proses pembuatan rangka atau perakitan bisa dilihat di konten sebelumnya di part 1 bisa dicek di deskripsi dan untuk proses berikutnya kita akan menginjak ke penyamaan dan nanti langsung kita tes fly saja. Terus untuk bahan yang saya gunakan tuh cukup simpel. Di sini saya menggunakan, eh, nih, ini lem lem pop yang kalengan. Ini bisa dicari di toko-toko bangunan, yang kalengan. Bisa juga kalau di sini bisa beli seperti ini botolan kecil. Misalkan teman-teman ada yang membutuhkan, bisa langsung komen saja. Untuk lem seperti ini lebih murah dan kedua plastik saya menggunakan plastik mulsa atau plastik yang biasa buat nanam melon untuk teman-teman bebas plastik apa saja bisa juga menggunakan plastik sampah atau plastik-plastik besar lainnya kalau bisa usahakan jangan sampai ada sambungan kemudian gunting dan udah itu saja langsung aja kita mulai ke proses penyamaan kita cari tempat panas agar hasilnya maksimal dan simak keterangannya. Jangan sampai di-skip, teman-teman. Oke, baik, langsung saja kita cari tempat panas. Oke, baik, ini kita kasih lem bagian tengah dulu ya bagian tengah dan sayap kanan kiri atas bawah sekitar 5 cm untuk mengunci plastik tengah seperti yang saya bilang tadi usahakan tempatnya panas biar hasilnya nanti ketika sudah selesai jadi kenceng ya. pokoknya kalau main layangan, ya pastinya jangan takut hitam lah. Kemudian saya bagian ini, ini untuk ini pertama. Ini kita enggak usah kenceng-kenceng dulu, biar semua nempel dulu. Baru kita potong seperlunya biar enggak ribet seperti ini yang saya lakukan. Kemudian, kita ulang lagi. Kita tarik dari tengah ke samping. Mana yang belum kencang, bisa kita tarik sedikit-sedikit. Kalau -sedikit. misalkan lemnya udah nggak lengket, kita kasih lem lagi seperti itu, seperti di video. Untuk teman-teman yang tanya Bang tuh cari plastik mulsa atau plastik melon di mana? Teman-teman bisa cari di toko pertanian biasanya ada Menurut saya plastik mulsa lebih enak Lebih lentur daripada plastik sampah ya teman-teman Jadi recommended banget buat teman-teman pakai Nah, ini kemudian sisa plastik tadi kita potong sekitar 1 sampai 2 cm, kemudian kita lem ke bagian bambu. Ini kita jadikan sayap dulu ya untuk untuk ekor kita belakangan dulu. Kelebihan ketika kita nyamai atau melastiki di tempat panas Walaupun kelihatannya kendor Nanti pada saat kita berteduh di tempat yang dingin Insya Allah plastik akan mengencang dengan sendirinya Ya, kita lihat Coba kita lihat hasilnya ketika kita sudah nggak dipanasan hasilnya seperti ini kenceng walaupun tadi kelihatannya nggak kenceng pada saat kita udah poyong ngob itu hasilnya Insya Allah jadi kencang dan mengkilat pastinya ini ini adik saya ngebantu soalnya selak panas, kalau saya sendiri agak-agak lama soalnya di bagian ram-raman ini agak rumit ya teman-teman jadi teman-teman misalkan ada teman gitu, suruh bantu aja nggak apa-apa daripada kelamaan soalnya memang harus panas kita plastikan kedua di bagian ekor yang bulat kemudian nanti sayapnya ya untuk warna sendiri tuh teman-teman bebas mau dikasih warna apa atau mau full hitam atau merah full atau divariasi juga itu namanya seni bebas teman-teman kemudian bagian ekor samping kita kasih lem semua ini dua orang biar cepat ya soalnya kalau satu orang lemnya yang yang pertama itu biasanya kering dan lem yang bambu yang terakhir itu malah belum kena lem pokoknya semakin banyak orang semakin bagus lebih cepat untuk bagian plastik ekor samping yang nempel di ini yang bundar itu yang bulat itu kita tempelkan pakai lem aja sedikit nanti habis itu kita kasih perekat lagi obat nyamuk biar tambah kuat soalnya menurut pengalaman saya namanya plastik sama plastik itu paling apa ya paling kuat ya dikasih Obat nyamuk atau solder, kalau dikasih lem paling cuma bertahan satu hari, udah lepas lagi itu. Seperti ini untuk bagian penyamaan Misalkan teman-teman Ada yang kurang jelas Atau kurang paham Bisa ditanyakan lewat komentar Insya Allah Saya jawab sejelas-jelasnya Sesingkat-singkatnya Nah, disini sini udah kita berteduh kemudian kita lubangi yang bagian ini sela-sela ramnya tadi yang kecil-kecil <tuh> nah, lihat kan hasilnya kalau kalau kita nyamai sambil manas dan pada saat kita berteduh hasilnya pasti pasti kencang teman-teman bisa lihat sendiri dan kalau bisa dipraktekkan nah, ini teman saya cucul kelambi Sumuk katanya kebetulan di rumah saya sendiri itu masih daerah perkampungan ya jadi banyak pohon-pohon yang yang menambah view jadi kelihatan alami ya, temen-temen Oh iya untuk teman temen yang mau mampir ke rumah silahkan bisa-bisa konfirmasi lewat komentar nanti untuk apa ya kasih alamat lebih lanjut bisa Bang mau belajar boleh nggak boleh silahkan datang ke rumah saya ajarin sebisanya tanpa membayar nih atau mau pesan juga nggak apa-apa aku nggak bisa bang dan nggak ada waktu pesan bisa nggak bisa kirim-kirim juga insyaallah bisa. Teman saya yang kecil ini ini joki saya. Kalau misalkan ada festival atau lomba dia jokinya. Kerjanya apa, Bang? Bocahnya itu. Traktor, teman-teman. Kerjanya dia itu traktor. Kalau mau tanya per dunia per traktoran, bisa tanya dia. Saya sendiri kerjanya ya yang anggur, ya bikin layangan seperti ini. Saya kata orang, ya, "Itu bukan kerja, itu mainan." Iya, enggak apa-apa. Namanya orang ngomong kan bebas. Yang penting kita menjalaninya dengan enjoy aja sih, dan enggak merugikan orang lain pastinya. Eh, baik itu proses penyamaan Sudah hampir selesai sedikit lagi Kemudian nanti lanjut ke pemasangan sendaren Kepada tekanan Kepada tekanan oke okay, baik teman-teman kita akan test play ini sudah saya pasang palesan sendaren seperti ini pitanya utuh tidak saya potong dan sampingnya kasih kita peti tali goji seperti ini kira-kira coba kita mau setting dulu apakah langsung berhasil atau perlu settingan lagi let's go ini Bro betul nah, nah. nah. nah. Terlaw dhuwur. Woi. Woi, terlaw